Hai hai hai Taukah kalian sob, ketika seekor harimau kalah bersaing dengan harimau lain, mereka biasanya akan meninggalkan wilayah teritorinya. Dan biasanya hal seperti ini terjadi pada harimau jantan loh. Ada sekitar 2-3 jantan yang sudah berusia lanjutlah yang akan berpindah wilayah. Selain perebutan wilayah, kehabisan mangsa juga bisa menjadi salah satu penyebab Kenapa harimau bisa keluar dari hutan dan masuk ke pemukiman? Munculan harimau yang memangsa ternak warga memang sering kali terjadi, ya, Sob. Namun kali ini, para warga yang berkebun kembali dibikin heboh lantaran ditemukannya beberapa jejak kaki harimau yang baru di kawasan perkebunan. Bahkan lokasi jejak harimau banyak terdapat di tempat pertama kali ditemukan bangkai sapi. Yang dulu pernah dimaksanya Banyak warga juga mengatakan Jika pukul 11 pagi Warga yang berkebun kembali heboh Dengan temuan jejak kaki yang diduga Milik harimau tersebut Menurut para warga Jejak kaki harimau yang saat ini muncul masih baru Dan mungkin saja harimau tersebut Baru saja melintas tadi malam Nah sob, dengan kemunculan jejak kaki harimau tersebut, saat ini banyak masyarakat yang semakin ketakutan. Hal ini seolah masih menunjukkan jika harimau masih mencari makan di kawasan perkebunan warga. Dan untuk bangkai sapi yang dimangsa harimau tersebut, sudah dibakar oleh pemiliknya serta sudah menimbulkan bau yang tidak sedap. Namun sayangnya harimau tersebut masih saja mengitari lokasi tempat bangkai sapi tersebut ditemukan. Eh, tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Ngomong-ngomong soal harimau yang lepas, ada pun sebuah video yang memperlihatkan ketika seekor harimau terlepas di jalanan dan bikin para warga kocar kacir Video harimau terlepas ini menjadi viral setelah diunggah oleh salah satu netizen di Instagram. Dalam video yang menegangkan itu, terlihat seekor harimau yang berjalan di tengah jalanan dan beberapa warga sedang menyelamatkan diri masing-masing. Namun anehnya, ketika ada seorang warga di dekatnya, harimau ini tidak menunjukkan keganasannya dan tetap berjalan di jalan aspal dengan santainya. Warga lainnya yang ada di jalan, banyak yang masuk ke mobil mereka.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 Bahkan, ada juga yang mempertanyakan tentang harimaunya yang tidak terlihat buas dan kenapa orang-orang harus kocar kacir ya. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa tuliskan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.